sekarang saya ada di awit Tepatnya di jemaat musafir awit nah sekarang akan dilangsungkan mubarisa di, uh, di jemaat musafir awit seperti apa keseruan mubarisa di jemaat musafir awit oke saksikan si kabeh wuhu Sebelumnya Singkawai, jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Karena subscribe itu gratis, gratis, dan gratis singgawe.